Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dapur Nyonya Emmet Kali ini Nyonya Emmet nggak masak-masak Tapi mau unboxing kiriman Dari salah seorang teman Dari salah seorang teman Yang hobinya juga sama yaitu masak Oke kita buka ya nah, Aku dikirimin makanan ini Ini namanya Tadi sih dia ngomong e, makanan Jogja ya e, Ini pawon embu ay Seperti ini Dia itu e, salah satu sahabat aku karena anaknya satu sekolahan Oke kita buka Ini pawon buai Seperti ini Ini coba hmm. Ini gudeg Baru dibuka aja wanginya be Udah ketahuan ini makanan enak. Kita coba satu lagi ya. Ini apa isinya? Hmm. Ini sayur krecek. Wanginya juga udah enak wanginya. Dari wanginya kita coba rasanya ya. Aku ini manis ya. Gudeg itu kan manis. Kalau krecek kan pedas. Sebenarnya serera aku tuh pedas. Kita coba dulu dari yang manis ya. Ini Bener-bener enak Enak banget Ini bener-bener enak banget Aku tuh susah gambarin ya Karena aku sendiri terus terang aja Nggak bisa bikin beginian kalau aku masak itu lebih ke masakan Sunda atau masakan Padang. Kalau ini kan masakan Jawa ya. HP ini enak. Serius enak. Hmm. Ini orang Jogja asli yang bikin. Apa ininya ya? Ini ada tahunya. Anak. Hmm. Serius enak banget. Ini ada kereceknya. Ini pedasnya nggak terlalu pedas karena di sini ada cabai-cabai juga nih. Kalau misalnya kita mau pedas, tinggal dimakan aja nih cabai geluntungannya kan. Tapi, <tuh> sumpah, ini enak serius enak hmm ini, ini, makanya enak ini gudegnya bener-bener meresap sampai dalam bumbunya manisnya pas eh, pokoknya bumbu-bumbunya tuh gak tahu bumbunya apa ini ya sedang nyonya emet pelajari ini bumbunya apa dirasa-rasa pokoknya enak empuk banget karena sepertinya ini masaknya itu masaknya e, api kecil sepertinya karena bener-bener empuknya empuk sempurna bumbunya sampai meresap seperti ini aduh bener-bener mantap banget nih gudeg belum apa e, beda dengan gudeg-gudeg yang di luar sana ini bener-bener bikinan rumah masakan rumah banget dah kalau kre, e, ini kreceknya bumbunya pas asinnya juga pas Pokoknya aku tuh nggak nyangka banget temen aku ini bisa masak seperti ini Karena dia itu seorang ya nggak seperti ibu rumah tangga gitu Tapi bener-bener ini masakannya enak Masakan orang-orang sabar ini Karena apa? Ini pasti masaknya lama <tapi> Bener Terima kasih ya, bye kalau kalian mau pesen, pesen di Pawon Mbu Ai. Terus ini di follow Instagramnya juga namanya Pawon Mbu Ai. Aduh, enak banget. Terima kasih, Mam, uh, kirimannya. Uh, semoga barokah, usahanya lancar, jaya, top markotop. Oke, okay. terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah teman-teman Jangan lupa di Tapi aku suka ini Kayaknya aku lebih suka Tentas dan asin Tapi Ininya juga gudegnya sangat tidak mengecewakan Enak Sumpah Nah, dah, gitu aja.